Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi baru setelah mencetak gol ke-700 karirnya saat melawan Everton. Dan mengapa Anthony bergabung juga terungkap. Ronaldo berdiri tegak sambil menyilangkan jari-jari di depan dada dengan mata tertutup dan kepala ke belakang. Di sampingnya berdiri Anthony menirukan rekan setimnya. Menurut laman resmi MU, makna selebrasi Ronaldo adalah menyalahkan diri sendiri. Di mana saat bepergian dengan skuad dia tertidur dan tidak luput dari perhatian oleh rekan tim lainnya dan Anthony pun ikut bergabung dalam perayaan itu.